Hai hai hai Sebuah kebun binatang di Tiongkok baru-baru ini dikritik publik setelah memberi makan seekor keledai hidup kepada seekor harimau yang kelaparan Para turis yang menyaksikan hal tersebut merasa ngeri saat sekelompok staf kebun binatang mendorong seekor keledai hidup ke dalam kandang harimau Para turis yang berada di sana pun tak bisa menghindari untuk menyaksikan harimau merobek hewan itu dengan beringas terlepas dari insting berburu alami mereka Menurut laporan saksi mata, ada seorang staf yang memerintahkan untuk menyerahkan seekor keledai ke kandang harimau di Taman Safari Yang Ceng. Dalam cuplikan video yang diambil oleh satu turis, beberapa orang terdengar berteriak, Tidak, jangan menyerahkan keledai itu ke harimau. Namun sekelompok pria terus mengikuti perintah dan mendorong keledai ke parit di dalam kandang harimau. Harimau tersebut dengan cepat berburu sambil menggigit dan mencakar binatang tak berdaya itu. Namun keledai itu diakini sempat bertahan hingga satu jam. Pembunuhan tersebut terjadi di depan mata anak kecil dan keluarga yang sedang mengunjungi kebun binatang tersebut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Publik yang melihat video ini sangat marah dan mengecam kebun binatang yang populer di kota Yancheng di Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur itu. Mereka berencana menggelar aksi untuk menuntut mereka. Namun pihak kebun binatang tersebut mengklaim bahwa bukan staf mereka yang melakukannya. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kebun binatang tersebut kepada media lokal mengklaim bahwa itu adalah salah satu pemegang saham mereka yang meminta anak buahnya memberi makan keledai tersebut kepada harimau-harimau tersebut. Investor tersebut dikatakan tidak puas setelah pengadilan setempat memutuskan untuk menutup kebun binatang tersebut pada tahun lalu dalam sebuah kasus perselisihan utang sehingga membekukan aset kebun binatang tersebut. Karyawan di kebun binatang tersebut juga mengatakan bahwa pemegang saham tersebut tiba dengan kendaraan besar pada pagi hari dan berusaha untuk memindahkan beberapa hewan di sana sehingga mereka dapat dijual. Namun saat mereka dihentikan oleh staf kebun binatang, mereka membawa hewan itu ke kandang harimau dan melemparkan keledai ke dalam kandang harimau. Gambar yang diambil dari tempat kejadian menunjukkan bahwa truk kecil itu juga mengangkut seekor kambing yang kemungkinan akan diumpankan ke hewan predator besar tersebut. Pihak kebun binatang itu mengatakan bahwa mereka sedang memenangkan para investor tersebut dan sedang melihat kasus ini. Namun sampai saat ini, pemerintah daerah belum mengumumkan apakah penangkapan akan dilakukan akibat peristiwa ini.